Bro. Bro. Oke okay, bro, jumpa kembali kita bro Kali ini saya mau mancing lagi bro Di area persawahan Dan semoga aja ada ikannya bro Karena cuaca hari ini lumayan panas bro Oke okay, bro Kita coba dulu bro Semoga ada ikannya bro Strike bro, strike pertama nih bro bro mantap ikan patung bro ini udah jam 5 sore bro lewat 15 menit tapi cuacanya masih panas bro semoga aja ada tambahan dari ikan yang pertama tadi bro anjing saya ikut bro strike lagi bro mantap bro ini dia bro ikan karaweng, bro lumayan bro ini strike yang kedua bro bro lanjut bro semoga aja ada tambahan bro Bro, ini strike yang ketiga, bro. Mantap, bro! Lumayan, bro! Bisa digoreng, bro. Uhuy. Kalau rezeki nggak lari kemana, bro? Mantap, bro! Nah, ini dia, bro. Lumayan, bro! Lanjut, bro! Uhuy. Bahum pan dulu bro Bro, hai, hai, hai, saya sampai nyangkut ke rumput nih bro hai, hai, hai, hai, hai, hai, bro, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Dia bro lumayan bro wui lanjut bro udah dua ekor strike ikan gabis nih bro mantap bro lanjut tambah lagi umpannya biar kelihatan bro lumayan bro udah dua ekor ikan gabusnya bro Oke kita coba lempar lagi Bro semoga aja ada lagi bro Oke, bro lanjut Paritnya kecil, Bro, nih. Ini dia parit area persawahan, Bro. Sawahnya pun baru ditebas nih, Bro. Tuh. Yang di bagian bawah udah di traktor. ini masih ada traktornya, Bro. Oke, Bro. Ini dia parit-paritnya, Bro. Semoga aja kita dapat lagi, Bro. Oke, Bro. Lanjut. Dan cuaca udah mulai redup nih bro, udah sore, mataharinya udah mulai tenggelam. Tereng Dan semoga aja ada tambahan lagi bro. Oke okay bro, saksikan terus keseruannya bro. Ini mancing di parit area Pasawan bro. Uh bro, kayaknya udah ada yang makan lagi bro. Wes, terus lagi bro. Uhuhui lagi bro, ikan gabus lagi bro, mantap bro, wuhui. Yang ini agak kecil bro. Oke bro, lanjut bro. Lumayan udah tiga ekor ikan gabusnya bro. Nah ini dia bro, lumayan bro, masih bisa digoreng. Oke bro, saksikan terus keseruannya bro. Hanya mancing di parit kecil tapi ikannya lumayan lah bro. Okay, bro, kita tambah umpan lagi Bro, umpannya habis Bro. Saya menggunakan umpan cacing nih Bro, cacing merah. Oke okay, Bro, lanjut Bro. Parit ini memang luar biasa Bro, mantap Bro, lumayan hasilnya Bro. Dan semoga aja masih ada ikan gabusnya nih bro, coba lagi bro, untuk bro saksikan terus bro. itu memang butuh kesabaran, bro. Kalau kita tidak sabar, ikan tidak mau makan, kita pindah. Ya, kayaknya memang butuh kesabaran, memang, bro. Bro, contohnya ini aja, bro. Tadinya saya udah mau pindah, bro. Sudah tiga ekor kita strike ikan gabus, bro. Juh, bro, semoga aja ada tambahan lagi ikan gabusnya, bro. Ada, bro. Udah ada yang makan bro. Udah goyang -goyang, bro. itu Udah mulai goyang-goyang bro Kayaknya udah ada yang narik bro Mancing memang harus sabar menunggu bro Menunggu ikan menghampiri umpan kita bro Semoga aja ikan ikannya nafsir naksir sama umpan kita Dan dia melahapnya bro Oke okay, bro Saksikan terus Keseruannya Semoga aja ada tambahan lagi, bro. Joss bro. Mantap. Uhuy. Kayaknya ada yang makan, nih, bro. Coba tarik dulu, bro. Wis, strike, bro. Uhuy, lumayan bro ikan betok bro, Itu bro lanjut ternyata masih ada penghuninya parit ini bro masih ada ikan ya bro, Itu bro lumayan bro masih bisa digoreng bro. Bro, kita coba lagi bro, semoga aja masih ada ikannya bro. Saya selalu ikut, bro. Kalau mancing di area persawahan, kesukaan yang ikut, bro. Kayaknya cari tikus-tikus di rumput-rumput, bro. Mantap, bro! Kayaknya ikannya udah nggak mau makan, bro. Udah sepi. Sore juga bro, sebentar lagi kita pulang bro Kita tunggu 5 menit aja lagi bro Bro, enggak mau makan 5 menit ya, kita pulang bro Lanjut bro Oke bro, mancingnya cukup sampai di sini aja dulu bro Ikannya udah enggak mau makan Dan udah sore juga bro, oke bro kita hitung hasilnya dulu bro, ini dia hasilnya bro, lumayan bro, ikan gabusnya ada tiga, ikan betoknya satu dan dan petungnya satu, karawinya juga satu, jadi ada enam ekor bro, oke bro, lumayan, sampai berjumpa kembali di video berikutnya bro, oke bro, oke bro, ini dia hasil tadi sore bro. Dapat ikan gabus tiga, ikan betuk satu, dan ikan patung satu, bro. Oke, bro, siap dimasak nih, bro.